Rekarek aku ya, buat para depan, buat Deva, Fatih, Fatih, Fatih, Fatih, Fatih, Fatih, apa cewek? Arab kamu kagak? Naja nado doha, do uh, tapi kayak diirih. Oh apa? Mega Putra? Wis bagel kelarun. pada pak RT pak RT pak RT muka jadi pak Pak Rt Pak Rt Pak Rt Pak Pak Rt Orang bata, hey. sakit, masingga, jeruk, nanya, Bahagia Memadu cinta Kita beli bakal bisa Salam Pak RT sudah lagu Pak RT Ayah Rafiq. Gue tidak patah, tidak patah sayang Kalau tidak patah, tidak aku